Apakah anda nyaman dengan kursi sini dan tanpa uh, uh, apa tadi? Nih <laughs> uh, bisa dijamu datang ke uh, untuk mengisi. Oke okay, Google. Lanjut ya. Oke okay, Google. Apakah eh Oke okay, Google. Siapakah Dani Aditya? Uh. Anggapnya Google ya? Iya karena Google manusia juga. Tapi bot jadi google manusia juga <laughs> tapi buat oh, iya. uh, oke okay, google apa bahasa ulang tahun oke okay, google ulang ta.. <laughs> uh, oke okay, google ngero google apakah uh, oke okay, google ap.. oke okay, google apakah santak.. oke okay, google apakah nyempilin eh Oke okay, Google, kenapa Sugi Sur Oke okay, Google, kenapa Sugi Madura ada di Surabaya? Ya, saya nggak mengerti. Itu siapa? Yaitu Santa ya, Claus. Uh, nanti Santa Claus. Santa Claus. Santa bagi-bagi ke ke anak-anak. Ke anak-anak.